Datang air yang sedar Di jalan ku nyata sangat Kasih Tuhan yang mesra Dijanjikan perhentian Di rumahnya yang bakar jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Mari kita bersatu di dalam dua. Ya Allah Bapa kami Surga di pagi hari ini kami kembali datang sujud menyembahMu. Kami kembali datang ke hadiratMu dalam ibadah kami bersama WAFM We Are For Murtadin. Berilah kami segala waktu ini bersama-sama dengan rekan-rekan kami dimanapun berada kami akan Merenungkan dan membaca firmanmu, dan kami akan membagikan riwayat-Mu. Berkati kami dan berkati juga hambamu, mu Pendeta Brahmana, yang akan memberitakan kabar baik dari firman Tuhan yang kami renungkan di pagi hari. Berfirmanlah Engkau, ya Bapak, urapi Dia dengan Roh kebijaksanaan sehingga memberitakan kabar tentang firmanmu, ya dan am. Terpujilah nama-Mu, ya Allah Bapa, kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, dan juruselamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan membaca Alkitab dari Kitab Keluaran, Pasal 28, ayat 31-43. Ya, silakan Om Rang. Baik. Ayat 31 haruslah kau buat gamis baju effort dari kain ungu tua seluruhnya. Akan. Ayat 32 ya, ayat 32 lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya buatan tukang tenun. Seperti leher baju zirah, haruslah lehernya itu, supaya jangan koyak. Resti. Pada ujung gamis itu, haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi pada sekeliling ujung gamis itu, dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas. Mbak Fitur bisa baca, Pak? Dua, tiga, empat sekarang ya. Tiga, empat. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah, tiga, ya. lima. Hmm. Ya. Haruslah gamis itu dipakai harun apabila ia menyelenggarakan Kebaktian dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati. Umbram. Ayat 36, juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni dan pada patam itu kau ukirkanlah, di, kau ukirkanlah diukirkan seperti meterai kudus bagi Tuhan. Ayat 37, haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua dan haruslah itu dilekatkan pada serban, di sebelah depan serban itu. 38. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya, maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Ayo. Haruslah engkau ke kemeja dengan ada raginya, dan lenan halus, dan membuat serban dari lenan halus. Dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna, Pak. Paul? juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka dan daftar, daftar dan daster, daster destar destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan ayat 40 ayat 41 Satu. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada Abang Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi mentabiskan, dan menguruskan mereka. Sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Resti, kau oh, kodek. Kodek kemana? Resti aja deh, Resti. Ayat Buat 42. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. 43. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke Mesbah untuk menyelenggarakan kebaktian tempat di tempat kudus supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati itulah satu suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya amin amin terima kasih Bu Maya dan teman-teman yang membacakan firman Tuhan yang tertulis di Keluaran 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-43 yang kita Baca tadi. Baiklah, saatnya kita selama tiga menit akan merenungkan kembali firman Tuhan ini. Kita minta pimpinan dan tuntunan roh kudus sehingga kita makin memahami makna dari firman Tuhan yang kita akan renungkan selama tiga menit. Silakan Bapak Ibu untuk merenungkannya. Nanti kita kembali jam 5 lewat 24 ya Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan penyampaian Rema dan ulasannya oleh hambanya, pendeta Brahman. Silakan Bapak Ibu untuk merenungkan untuk in ini Jam sudah menunjukkan jam 5 lewat 24 kita telah merenungkan firman Tuhan tadi selama tiga menit. Ini saatnya kita akan mendengarkan penyampaian tema dan ulasannya oleh hambaNya pendeta Brahmana Kami persilahkan kepada Pak Pendeta. Baik, Shalom semuanya. Dari pembacaan kita pagi hari ini saya mendapatkan uh,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 Sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Dari ayat ini, tema yang saya dapatkan adalah patam di didahi pembawa perkenanan Tuhan. Mungkin kebanyakan orang Kristen, khususnya mungkin kita di Indonesia, tidak pernah mau belajar sungguh-sungguh tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab, sehingga banyak orang Kristen buta terhadap kitabnya sendiri. Akibatnya mereka akan disesatkan oleh ajaran-ajaran yang diciptakan oleh orang-orang yang merasa dirinya pandai. Nah, saudaraku, oleh karena itu sebagai orang Kristen memang kita perlu untuk belajar sebagaimana ungkapan Tuhan Yesus. Nah, mungkin banyak orang Kristen tidak pernah membahas tentang apa sih itu patem, Dan mungkin banyak orang Kristen tidak tahu apa itu patam. Nah, patem itu adalah terjemahan bahasa Ibrani yang disebut sebagai tefilin. Ya. Nah, patam atau tefilin itu merupakan tanda atau simbolik dari seorang yang saleh. Jadi jikalau seseorang memakai patam atau tevilin, baik itu di kepalanya maupun di tangannya maka, hal itu memberikan informasi kepada orang lain bahwa orang yang memakai itu adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhkan segala kejahatan daripada dirinya. Itu kalau orang memakai tanda patam. Nah, mungkin kita di Indonesia nggak ada yang pakai patam ya, di kepala ataupun di tangan. Kalau mungkin itu dipakai pun mungkin jadi bahan perhatian khusus orang ketika ia berjalan. Nah, <tuh> mengapa patam ini pertama bagi orang Yahudi harus ditaruh di dahi atau di kepala bagian depan, di mana patam itu adalah Benang atau selembar kain, kemudian ada juga kotak di depannya, kemudian diikatkan. Nah, kotak itu juga ada ayat Taurat yang ditulis dan ditaruh di dalamnya, kemudian diikatkan kepada kepala atau dahi ya, ada di depan, dan juga diikatkan pada tangan sebelah kiri seseorang bagi orang Yahudi. Nah, jadi <tuh> jika patam itu di dahi atau kepala, apa sih gunanya itu? Tuhan kasih itu untuk mereka pakai itu untuk apa gitu? Itu bukan sekedar dipakai yang menandai bahwa dia itu sebagai orang yang saleh saja, tetapi itu mengandung simbolik. Makanya orang Yahudi pada ngikat semua di kepala kemana-mana kan. Tapi mereka sendiri tidak mengerti kenapa mereka harus diperintahkan untuk memakai itu. Orang Yahudi sendiri nggak ngerti. Ya, ikuti ikutan lah, kalau mungkin sekarang ini sama seperti orang Kristen, kebanyakan juga ikuti ikutan Ikut-ikutan siapa? Ikut-ikutan gembalanya. Jadi gembalanya ngomong apa, lakukan apa, semuanya ngekor. Membeo saja. Gitu, Tanpa mau menyelidiki sendiri gitu kebenaran itu. Nah, sebenarnya patam yang ditaruh di dahi itu merupakan simbol kalau kamu orang saleh, maka kamu harus simpan kebenaran. Kamu harus him, simpan Taurat. Kamu harus simpan firman Allah di kepalamu. Jadi isi otak kita itu harus dipenuhi dengan firman Allah. Bukan sekedar ngikat, film di kepala, kemana-mana, seperti orang gila tapi kosong otaknya dengan firman. Banyak orang Kristen kemana-mana pikul Alkitab gede-gede, tapi otaknya kosong dengan firman Tuhan. Maka mudah disesatkan. Jadi fanatik fanatik berlebihan. Jadi kalau pemimpinnya dikritik, ikut-ikutan semua pada kejang-kejang, apa bedanya dengan agama lain? Justru pemimpin itu perlu dikritisi kalau salah. Jangan ngikutin, salah pun diikutin, dibela-bela. nggak perlu dibela. Gitu. ya. Nah itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang dalam Matius pasal 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Jadi Tuhan suruh pergi belajar firman Tuhan. Arti firman itu. Bukan sekedar nghapal enggak ngerti. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya orang ingatkan, orang kritik, langsung comot ayat sana, comot sini untuk bela diri. Pelajari artinya maknanya itu apa, isi pikiran itu dengan maknanya, bukan sekedar nghapal kayak mantra. Makanya kemarin kan pandemi itu, orang ngutip, Roma pasal 13 taatlah terhadap pemerintah. Taat apanya? Taat pemerintah itu dalam konteks Roma pasal 13 itu kamu itu lu bayar pajak, bayar cukai. Banyak orang Kristen yang tidak bayar pajak, tidak bayar cukai. Itu disebut kejahatan. Tuhan Yesus saja suruh berikanlah kepada kaisar. Apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah? Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? Kok ayat itu dicomot-comot terus pakai serang orang yang berkumpul untuk ibadah? nggak boleh. Banyak orang Kristen yang korupsi makan uang pajak sendiri. Ada tidak kita bayar pajak rumah kita, pajak tanah kita, bayar cukai hasil kebun kita, hasil usaha kita. Ada ndak? Kalau kamu ndak lakukan itu-itu yang disebut dengan kejahatan, kalau kamu lakukan itu, kamu takut sama pemerintah, tunduk kepada pemerintah. Karena pegawai-pegawai itu dibayar dengan itu. Nah, jadi banyak orang Kristen itu pikul Alkitab gede-gede tapi enggak ngerti firman apa yang dia pegang. Ya. Tuhan suruh Bel arti firman, bukan hafal firman. Ada enggak Yesus suruh kita hafal Alkitab? Gak ada. Itu Kalau ada sesuatu langsung Matius pasal 9 ayat 13. Nah, gitu. Enggak perlu hafal-hafalan gitu. Ngerti penting. Yesus sendiri nggak pernah hafal. Waktu Yesus dicobai oleh iblis, apakah dia katakan masmur pasal sekian enggak ada tertulis. Pokoknya ada tertulis lah di Alkitab, di Taurat, Masmur. Itu. Saya waktu di kampus disuruh hafal Alkitab. Mulai dari kitab Mazmur. Hari pertama ayat 1 sampai 5 hafal ayat kedua hari kedua sampai ayat mulai sampai ke ayat selanjutnya setelah hari kelima lupa ayat pertama sampai ayat kelima minggu berikutnya lupa otak kita tuh nggak mampu orang jenius saja yang bisa hafal begituan gitu hafal bagus tapi ngerti jauh lebih penting nah sedangkan di dalam Patam yang di atau film yang diikatkan ke tangan itu apa simbolnya maksudnya apa harus ikat di tangan itu bukan ikat di sini kayak orang mau tinju gitu tapi itu simbolik dari apa apa yang ada di pikiran tadi yang sudah penuh dengan firman Tuhan tadi dipraktekkan dilaksanakan maksudnya kerjakan. Bukan hafal doang, bukan ngerti saja, teoritis, Praktek nol. Banyak orang itu ngerti firman, hafal firman. Prakteknya nggak ada. Itulah sebabnya Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati iman itu firman yang hafal-hafal itu yang kita ngerti itu kalau kita laksanakan itu mati. Mati namanya. Bahkan dalam kitab Yakobus pasal 2 ini, Yakobus menambahkan kalau iman kita itu tidak ada perbuatan, maka kita sama dengan setan, sama dengan iblis. Iblis hafal ayat Alkitab tapi nda laksanakan. Coba Nah, jadi orang Kristen itu jangan hanya pegang Alkitab, hafal Alkitab, hanya sampai di tingkat mengerti, tapi tidak laksanakan eksen yang Tuhan mau. Nah saudara, jadi tadi patam itu, itu bukti orang saleh. Orang takut Tuhan, orang hormat terhadap Tuhan, mau lakukan Firman Tuhan. Nah itulah sebabnya Yakobus mengingatkan kita tentang hal ini dalam Yakobus pasal tiga satu. Saudara-saudara janganlah banyak orang diantara kamu mau menjadi guru, sebab <tuh> ya dikatakan sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, coba kita kembali ke pembacaan kita di dalam ayat 18 tadi. Dikatakan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel. Harun yang pakai Patam itu, itu bertanggung jawab. Nah Yaakobu sebagai orang Yahudi ngerti, ngerti ngertiin tanggung jawab menjadi guru yang merasa diri pinter, merasa diri hebat, yang mengajar orang. Itu diminta pertanggung jawaban lebih berat. Kami pengajar-pengajar begini, itu diminta pertanggung jawaban sama Tuhan berat. Maka jadi orang itu jangan hanya mau menggurui orang tapi tidak pernah melaksanakan banyak orang yang pinter menggurui orang, pandai ngajar orang, dirinya sendiri enggak lakukan, itu kan begitu kan? Banyak pendeta itu pinter khotbah, prakteknya nol. Ada senior saya, waduh kalau khotbah minta ampun dah, tapi pelitnya minta ampun pelitnya sedunia. Orang bawa kue datang. Kue-kue itu, makanan itu, berjamur ketimbang kasih sama orang. Apa susahnya sih kasih sama orang daripada berjamur? Buah-buahan itu sampai busuk. Tapi khutbah tentang kasih, memberi, uh, selangit. Nah, ini namanya omong kosong. Nah, kita sebagai orang Kristen, jangan begitu. Jangan pandai saja prakteknya. Tidak kata orang Betawi. Ya. Janganlah. Nah, lalu apa sebenarnya sih yang merupakan patam kita hari ini? Apa patam kita? Apa putih film kita? Banyak orang krisis pasti nggak ngerti, itu nggak tahu. Makanya hidupnya sembrong Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Nah, yang menjadikan kita milik Kristus itu apa? Roh Kudus. Efesus 4:30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi roh kudus itu patan kita hari ini yang bisa memberikan kita pengetahuan tentang kebenaran sehingga kita hidup dituntun olehnya untuk melakukan kebenaran itu, melakukan firman itu. Orang nggak punya roh kudus, mana bisa lakukan kebenaran. Nah, orang yang dituntun roh kudus baru disebut orang saleh. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup. Kita juga dipimpin oleh roh. Supaya jadi orang yang saleh, takut sama Tuhan, hormat terhadap Tuhan, lakukan firman Tuhan. Segala hidup kita, karakter hidup kita itu. Seperti Kristus. Itulah tanda-tanda Kristus yang ada dalam diri kita. Jadi orang Kristen kok bisa jadi pejina, jadi pencemooh, jadi perampok. Itu mah tanda-tanda iblis, bukan tanda Kristus. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita, ya, biarlah dengan kita punya Roh Kudus, baru Allah berkenan kepada kita. Orang tidak punya Roh Kudus, Tuhan tak berkenan. Serajin-rajinnya, kita pergi beribadah tanpa pernah alpa. Lagi sekarat pun di, bawa pergi ibadah, kasih persepuluhan dan seterusnya dan sebagainya. Kalau nda punya Roh Kudus nggak berkenan, Tuhan ndak berkenan. Nah jadi hari ini saudara tema yang saya dapatkan dan saya bagikan kepada kita, biarlah menjadi bahan perenungan kita hari ini. Kita bertanya pada diri kita, apakah kita sudah memiliki Roh Kudus? Sehingga Allah berkenan kepada kita atau kita hanya sekedar orang yang pandai terhadap firman Tuhan. Hafal firman Tuhan. Pandai berteori prakteknya nolong nah, Bukan usah suruh orang lihat kita. Jangan tunggu orang tunjuk kita. Mari kita melayangkan mata kepada diri kita sendiri. Tunjuklah diri kita sendiri. Apakah engkau Bram sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah engkau sudah punya roh? Anda kala? belum. Kalau belum, bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Silakan teman-teman yang mungkin dapat terima, monggo. Ya. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, jadi kita sudah Dengarkan ya, penyampaian rema dan ulasannya. Kita keluaran pasal 28 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-43. Saatnya kita masih ada waktu ya, sekitar 15 menit. Bolehlah kita membagikan rema yang, rema yang kita terima. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu dan Saudari. Jadi sebelum ke Bapak-Ibu dan Saudari, saya ada dapat remai begini. Ayat yang 36 dari pasal 28 itu. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni. Dan pada patam itu kau ukirkanlah, diukirkan seperti materai. Kudus bagi Tuhan. Nah, ini ada memang di, di situ ya. Patam itu ada di sininya, di sebelah sini, tepat di dahinya itu. Jadi, memang ya. tertulis di situ: "Kados le adonai". Kados le adonai artinya artinya memang kudus bagi Tuhan. Jadi, eh, imam besar Arun akan masuk ke kemah. Ke ruangan eh, apa ruangan kudus ya pak panitia ya mahakudus ya ruangan Maha Kudus. dia akan memakai perlengkapan termasuk yang tadi patam ini menunjukkan ini menunjukkan dia itu sudah sudah datang dengan tidak ada cacat celah dan dia mempersiapkan dirinya untuk datang masuk ke ruangan Maha Kudus. Hanya imam besar saja yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ya, ya, ini dia. Tadi Pak Pendeta juga mengulas itu tadi. Patam itu haruslah, di ayat yang 38 tadi. Bagus sekali nih. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun. Jadi Tetap harus ada, tidak dilepas. Dan Harun itu, imam besar,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 yang dikuduskan karena di sini tadi patamnya itu aja sudah tertulis kudus bagi Tuhan jadi dia itu imam besar yang yang kudus bagi Tuhan jadi layak masuk ke ruangan eh, Maha Kudus yang ada di kemah Suci itu apa yang saya rem, uh, rema yang saya dapatkan memang uh, kalau mengingat ini saya teringat bagaimana orang Kristen harus memiliki uh, pikiran-pikiran yang terarah kepada Tuhan yang Maha Kudus. Seperti juga kita tahu bagaimana orang Kristen juga semestinya bukan memikirkan hal-hal apa itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi apa yang kudus yang berkenan tidak bercela Jadi faktor utamanya kenapa, apa persembahan-persembahan yang termasuk diri kita bisa masuk ke hadirat Tuhan, yaitu datang dengan apa, segala kekudusan yang kita sudah sudah kudus kitanya. Itu. Tidak mungkin ada orang yang bercela tapi tiba-tiba dia bisa hidup, bisa hidup dan bisa masuk ke hadirat Tuhan. Saya belum belum pernah ini. Tapi di sini firman Tuhan ini malah membuat saya mengerti ini berarti satu simbolik bahwa kuduslah. Saya jadi ingat satu satu bagian di surat Petrus, lah kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, itu jadi menambah wawasan kita, khususnya wawasan saya di sini, bagaimana imam besar itu adalah orang yang masuk ke ke tempat yang maha kudus dengan sudah kudus. gitu Sehingga kan tadi di ayat yang terakhir, di, ayat, di bagian yang terakhir, perkataan terakhir di ayat yang 38 itu, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Jadi sampai mendapat perkenanan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa berkenan? Tentu Tuhan menyenang, menyenangi hal-hal yang kudus. Ya. baik Bagaimana pikirannya? Pikirannya tentu pikiran-pikiran yang terarah kepada firman Tuhan, membicarakan firman Tuhan hal-hal yang memang firman Tuhan itu kan dia dan amin dan kudus itu sih yang dapat remah yang saya bagikan di pagi hari ini bagaimana dengan bapak ibu saudari yang membagikan remahnya kami persilakan kita masih ada waktu 10 menit shalom Halo. shalom um, saya dapat dari Ayat yang 43, Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke mesbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya, lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Di ayat ini kita melihat bahwa ketika Harun dan anak-anaknya menghadap Tuhan, dia harus menggunakan pakaian imam yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah dengan segala macam detailnya. Itu merupakan pakaian lambang imam dan bahkan di patam itu patamnya itu harus ada tulisan kudus bagi Tuhan. Nah, kita tahu bahwa ketika menghadap Allah itu hanya yang hanya seorang imam yang berkenan. Jadi, kalau seandainya Harun dan anak-anaknya melaksanakan ibadah menghadap Tuhan dengan tidak memakai pakaian yang sudah ditentukan oleh Tuhan, maka dia akan menjadi seperti orang awam biasa. Dan kita tahu bahwa konsekuensinya ketika orang biasa menghadap Tuhan itu pasti mati. Itu pasti mati. Karena itu ketaatan di dalam melakukan pekerjaan pekerjaan Tuhan, menghadap Tuhan itu sangat amat penting. Seorang imam harus taat dengan detail aturan yang sudah Tuhan berikan. Karena apa? Dia mewakili antara Tuhan dan Allah ah, manusia. Dia menjadi perantara. Jadi itu yang saya dapatkan. Nah, satu ketaatan yang total atas segala ketentuan Allah harus dijalankan dan kita tahu tidak ada satupun manusia yang bisa sangat tepat kecuali yang ditunjuk oleh Allah Imam ya zaman pada apa namanya perjanjian Lama bahkan kita tahu Anak Harun pun akhirnya mati ketika melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Nah kita di sini memiliki Tuhan Yesus. Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, yang menjadi perantara bagi kita. Yesus yang tidak pernah berdosa. Yesus yang sangat kudus. Yesus yang menjadi teladan kita. Dan Yesus yang menjadi perantara kita. Kita bersyukur memiliki Imam Agung. Tuhan Yesus menjadi perantara antara Allah dan kita. Karena apa? Sesungguhnya kita manusia tidak akan mungkin layak menghadap langsung kepada Allah tanpa ada perantara. Seperti umat Israel tidak bisa langsung datang. Hanya orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan, yaitu Harun dan keturunannya. Itu yang bisa mewakili. Nah. Kita bersyukur, mari kita terus taat kepada Tuhan, aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita, karena sesungguhnya kita sekarang, karena pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita bisa langsung datang kepada Allah. Karena Tuhan Yesus yang menguduskan kita, karena Tuhan Yesus yang menutupi kita, menutupi dosa-dosa kita, sehingga kita bisa datang langsung kepada Allah. Karena itu, mari kita belajar taat atas firman Tuhan, ketentuan-ketentuan yang Tuhan sudah berikan, dan kita bisa melihat aturan-aturan itu di dalam firman Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Ibu Pristi. Selanjutnya, siapa di antara kita? Masih adakah yang mau menyampaikan remanya? Kan? Silakan. Bapak ibu, mungkin udah ini ya. Udah pada paham ya? <laughs> Oke okay lah, yang kita memang udah jam 5, lewat lima puluh empat Ya, saya di kita nah. aja. Silakan, silakan, Mbak. Jadi, Tuhan itu apa memberikan status ya status imam dengan baju ya baju seragam effort gitu ya. Itu dengan breastplate uh, apa tutup uh, breastplate itu apa ya tutup dada dari emas ya. Tidak lalu segelnya itu justru di kepala gitu. Jadi seperti tiara, seperti mahkota. Nah, ini kita kalau mahkota gitu jadi ingat yang eh, kita Wahyu yang setiap orang yang berhasil mempertahankan iman meskipun penderitaan di muka bumi ini menanggung apa eh, perbuatan dosa dari orang yang tidak percaya itu akan diberikan mahkota gitu. Jadi itu suatu suatu kemuliaan ya. Jadi untuk untuk masuk melayani Tuhan itu Tuhan mendandani imam-imam dia dengan kemuliaan yang besar. Gitu. Jadi eh, itu hal-hal apa, apa menghormati Tuhan tapi juga Tuhan menghormati kita uh, manusia gitu dengan dengan cara itu jadi kita bisa berimbang berada di, di hadirat Tuhan gitu sekian begitu Pak. Terbesar ya, terima kasih Bapak Ibu teman-teman yang telah bersama kita WAFM pada pagi hari ini bersaat teduh dalam ibadah kita ini. Baik, Kita akhiri dulu ya saat itu bersama WAFM We Are Formul tadi untuk edisi hari Rabu 25 Agustus tahun 2021 ini. Baik, saatnya kita akan menutupnya ya. Saya akan nyanyi lagu-lagu, lalu nanti doa. Kami mintakan kesediaan Bung Hari ya untuk doa respon Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Coba Pak Paul, Pak Paul. Oh, <tuh>. Saya tadi terpikir itu juga, bagaimana Pak? Pak Paul aja ya Pak? Paul? Iya Pak Paul. Iya. Oke ya Pak. Oke nanti setelah doa yang dibawakan oleh Pak Paul Victor, kita akan menerima berkat Tuhan ya, dari hambanya pendeta Bermanah. Saya nyanyi lagu ini nih, Bapak Ibu. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa, Ikau kami puji di pagi yang teduh, Suci Suci Suci, murah dan perkasa, Allah Tri. Tunggak agung namamu. Suci, suci, suci, kaum kudus tersyukur. Di depan tatamu memberima kotanya. Segenap malaikat, sujud menyembah Tuhan yang ada Sama suci-suci-suci walau tersembunyi Walau yang berdosa tak nampak wajahmu. Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau maha kuasa, murni kasihmu. Suci, suci, suci, Tuhan maha kuasa. Patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, suci, suci, murah dan perkasa. Allah Tritungga Agung Namamu Kami persilahkan kepada Pak Paul Victor untuk membawakan doa Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus atas kasihMu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kami sudah mendengarkan Rema daripada firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan kasih anugerahMu mu dasyat. Kau sudah memberikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami mampu itu semua karena anugerahMu mu Bapak. Kami percaya grup di sini Tuhan, kami percaya juga Kau sudah memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru Pak Bram yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini Kami bersyukur Kau berkati Pak Bram Tuhan Kau berkati keluarga anak-anak Kau berkati eh, pelayanan Tuhan Sehingga menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Kau berkati kami semua yang ada di grup ini Kami percaya Bapak Anugerahmu juga luar biasa Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus atas kasihMu yang begitu dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur, berdoa, Haleluya, Amin. Amin. kasih Pak. Biarlah, biarlah anugerah dan pertolongan dari Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan penghiburan, sukacita Roh Kudus, turun dan melipat atas hidup kita, menuntun langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, Amin. Selamat pagi, Amin.